Welcome back to my channel Jadi di video kali ini Kita akan bahas starter pack Untuk mahasiswa baru fakultas Kedokteran Selamat nih buat yang Udah semunggu dihubungkan Lulus jalur undangan ya SNMPTN Seleksi nasional masuk perguruan tinggi Negeri Nah Apa aja nih yang perlu kalian cicil ya Ya, ngisi-ngisi kegabutan lah biar agak worth it dikit nih, liburnya ya Ya memang, mungkin minggu-minggu ini kalian masih ulangan sekolah Tapi, harus ada nih rencana ya biar waktunya lebih bermanfaat Nah, paling juga kalian belajar Mulai dari teknik belajar ya Nah, salah satu teknik itu perlu bahasa Nah, bahasa yang banyak dipakai dalam referensi textbook di kedokteran itu salah satunya bahasa Inggris dan bahasa Latin. Nah gue udah beli ya English for Specific Purpose. Ya. ini nanti gue unboxing satu-satu ya. Ada sekitar 10 paket. Jadi kalau e, bahasa gue beli English specific for Specific Purpose dari AKC, ya, kemudian gue juga beli ya Vocabulary for English English pakai uh, okay, for medicine ya yeah. oke okay. lalu ada juga selain bahasa ya yeah. sebenarnya ada buku Oxford ya yeah. Oxford for medicine ya yeah. for for medicine kemudian ya yeah. Oxford English for ini dengan CD ya yeah. nah lalu ada buku nah di bulan 14 itu sebenarnya gue udah beli beberapa textbook ya Jadi yang textbook gue nggak beli lagi Nah gue perlu cari nih apa ya Yang bisa untuk adik gue lebih mudah ya meringkas mening textbook itu Ini gue beli mini notes ya dari Makassar Nah Dan setelah dirangkum dari mini notes tadi ya gue mau latih nanti adik ya. gue ya sebenarnya gue belum ada ketransistologi jadi gue beli juga nih ya nah gue latih nanti setelah dia bisa dari uh, tau teori ya gue latih soal nih pakai B boleh buat reveries, ya nah ini memang bahasa Inggris jadi itulah tadi gue beliin cap nya dulu ya. vocab English for Specific ini di area anatomi dan BRS Physiology, ya. oke nanti gue akan juga kenalin ada namanya mnemonics ya untuk adaptan oke gue unboxing satu persatu ya oke jadi jangan skip videonya nanti gue akan share ya deskripsi di deskripsi video gue link jika kalian mau langsung Belivia Shopee ya, gue semua ini dari Shopee ya dan Grab Songkil tentunya ya, yeah. check it out ya. Hello guys, kita akan review masing-masing buku yang telah saya beli sebagai starter pack mbak Eka ya untuk nanti jualnya. Jadi yang pertama ini dari EGC. English for Specific Purpose ya. Nah ini English for Diterbitkan oleh EGC ya. Jadi ini cocok untuk kalian yang benar-benar istilahnya bahasa Inggrisnya ya meragukan ya Nah ini pengarangnya dari orang Indonesia Nah jadi buku ini dibagi jadi tiga sesi sebenarnya dalam satu buku ini ya intinya jadi sesi satu tentang rumah sakit ya seksi section 2 itu tentang menyebab penyakit dan obat obatnya yang kasus-kasus uh, yang cukup uh, sering muncul nah session 3 ini baru referensis tentang grammar ya nah grammar bahasa inggris oke okay, ini jadi orang Indonesia jadi memang disesuaikan dengan konten-konten uh, isinya ya yeah. dengan rumah sakit rumah sakit yang ada di Indonesia eh. ya lumayan adaptabel lah ya contohnya nih dia ambil dari Rexo Rexo misalnya yuk okay. Recommended untuk kalian yang baru mau uh, mencoba ya belajar bahasa Inggris dan spesifik untuk FK dan Oke okay, selanjutnya, nah ini variasi ya variasi. Where to check your English vocabulary for medicine? Ya. Jadi ini buku ini kelebihannya hmm. kalau ini lebih variatif ya untuk ya tapi memang ini pengarangnya oh, dari native ya dari penerbitnya ini black publisher ya nah pengarangnya John Marks ya. nah ini dia lebih ada kayak gini nih ada beberapa variasi ya nah, jadi nggak selalu teks-teks ada kayak matching ya matching the word Nah, ini buat kalian yang hobi kayak bermain itu cocok ya kayak misalnya main maps gitu ya. Nah ini lebih uh, variatif ya. Nah, terus ya ada juga nih CTS-nya ya, CTS-nya. Jadi sudah kalian kerjain, nanti bisa cek di NCT ya ya ini uh, lebih menarik ya untuk belajar selalu bermain nah selanjutnya gue beli juga nih Oxford English for Carriers ya. nah ini ada dua bu bu buku ya jadi buku yang pertama nih untuk World War Clinic jadi dia secara umum ya uh, komunikasi yang ada ya, yang yang jilat satu nih yang ini, jilat satu dulu. Nah ini kelebihannya kalau Oxford nih, dia ada listennya di ya. Jadi dapat CD ya di setiap buku di buku satu medicine one ya yang satu dan ini kalau yang dari buku dua ada juga ya. Nah, oke. Okay. Jadi kalau secara isi garis besar ya ini jadi buku satu ini dia uh, membagi beberapa uh, poin-poin conversation ataupun ya sana ya Untuk ke FK secara umum tuh ya, Jadi dia kayak mengenalin anak basis ya, dengan pasien ya Nah terus nanti bagaimana komunikasi ya ternyata ilmiah breaking bad news ya ini di jilid satunya ya, medicine nah, ya. nah kalau di jilid 2 itu nanti lo akan lebih uh, secara spesifik prestasi gitu ya. Pokok-pokoknya apa nih yang diperlukan di masing-masing stasi di karakteran khususnya ini ke koas ya Nah selanjutnya gue akan review mengenai uh, textbook ya, textbook ini. Histologi dasar dari penerbitnya Sagun Seto, ya. pengalangnya Plosubo. Nah, kalau buku ini, ini lumayan lebih ringkas ya, lebih praktis, dimana beli kayak misalnya atau atau Junko Nah, ini buku ini, dia kertasnya tebal ya, jadi kayaknya bukan kertas HPS gitu ya. Nah dan kalau untuk warna-warnanya oke okay punya nih ya cetakannya. Jadi ya ada selain gambar pernapasan juga gambar, -gambar ilustrasi ya kayak misalnya dasar ini. Nah. Oke okay, ini bagus, saya oh, suka. Oke okay, selanjutnya ini gue mau review mengenai uh, mini notes ya ini gue beli tiga uh, satu paket ya jadi ada anatomi, fisiologi uh, dan histologi ya medical mini notes ini yang dari Makassar ya. nah jadi medical mini notes ini dibagi ya uh, secara garis besar itu kalau yang anatomi jadi ada sebelas ya. Nah, ini gue merangkum ngerangkum 18 buku anatomi ya. Jadi terus jilitannya ya, mau kayak jilid spiral. Ini jadi kalau lu bolak-balik tuh, Insya Allah lo lebih awet ya. Dan kertasnya juga kertas kertas tebal. Ya. Kayaknya nih kalau warna oke okay punya ya. Nah ini 500 anatomi ya histologi sama ya nanti ada gambar ya ini nih ikutin uh, dari dipiore ya ada yang lustratif ya nah. ada yang memang preparat ya ini gambar preparat ada juga oke okay. ini lo bayangin kalau histologi itu ada 10 referensi yang dirangkumnya. jadi ini make it easy ya dan membuat lebih mudah belajar nah terus gue ini ada human physiology juga ya Fisiologi ini dia rangkum ini dari 20 buku ya 20 buku referensi nah ada tutorial saya jadi kalau kayak gini kan ukurannya simpel simple eh? bisa masuk kantong, kan? eh. masuk kantong kalau lo mau ngoki itu ya bisa sambil sambil baca buku gini. Nah, selanjutnya dia mau dan juga di BRS nih, BRS Gross Anatomy. Bos sebenarnya BRS ini, nanti setelah ada gua Uh, lengkapin tugas dia nyata bikin di buku ya boleh ya sengaja juga beli jadi ya rangkuman tadi menyentuh atau itu gue suruh catat nanti untuk uh, misalnya dia mau main map ya buku tulis gue beli di Shopee juga nih di Sidu Official nah atau dia misalnya mau gambar nih ya. kalau untuk adis warna itu udah ada dia jadi nggak gue piliin di shopee jadi setelah dia gambar tuh yang rangkuma mininot tadi sini dipindahinnya ke buku gambar nah gue mau kasih dia tryout kasih tryout dari BRS gue sebelumnya ambil BRS ini uh, udah kenal pdf nya ya yeah sebenarnya mau nge print ini saja tapi lo aja ini ada 500 halaman ya perintah gue nanti rusak aja jadi eh nah gue beli aja bukunya nah ini dibaginya buku BRS ini menurut per regio ya anatomi regional nah jadi nanti dia itu ada kayak rangkumannya dulu rangkuman ya setelah dirangkumnya tuh eh Nah, nanti ada yang Ada juga clinical correlates ya Tentunya kayak gini Ya, korelasi klinisnya Nah Kemudian Ya, memang ada ilustrasi Sedikit mengecewakan sih kalau Lo beli yang hitam putih ya Tapi dulu juga nyari yang berwarna itu nggak ada kemarin ya Di seluruh toko Kayaknya ini di shopee orang uh, cukup langsung jadi lebih untuk ke review tesnya ya. jadi dari review tes ini dikasih lo soal mck nah ini cocok ya nah ada pembahasannya juga ya jadi setelah lo uh, belajar mandiri itu bisa ngecek nih pahamnya yang mana ya oh kurangnya yang mana jadi nanti lo review lagi lebih efektif ya nah itu ya BRS selain anak, -anak tahu, ingin, gue juga beli fisiologi ya fisiologi ini yang katanya ini number one gue ingat ini fisiologi ini pengalami Linda Costanzo ini buku-buku buku fisiologi -buku, buku ini rekomendasi anak-anak yang -anak International Medical Science uh, Medical Physiology uh, School ya. International Medical School Fisiologi Quiz. Nah, ini gue dari dapat dari uh, penerbit Pemantik Jaya. Jadi dia memang ini bisa nih sebenarnya jenis kertasnya apa. Nah, jadi gue pilih yang print warna ya. Nih gambarnya bagus ya, printernya enggak nggak nggak plontur, Nah kayak gini nih ya. Kalau susunan sih sama ya kayak BRS yang tadi ada rangkumannya dulu ya rangkuman, kemudian ada soal review tes, ya. kemudian sama ada pembahasannya juga. Ya. Nah, jadi ya memang BRS ini kekurangannya buat Lolo -lo yang Inggrisnya beginner ya lo harus itu tadi latihan dulu ya pakai okay, yang kayak misalnya ini check for english ini, ini ya kita mau sana yang lebih ada jadi cari buku yang pengaruhnya bahasa indonesia orang indonesia ya dan dokter ya ada beberapa buku ya uh, english special for medicine yang pengaruhnya juga bukan uh, dokter ya nah cuman lo baca lagi itu reviewnya nanti karena kan e, kalau yang orang memang di bidang medis itu kayaknya lebih e, tepat sasaran ya kalau berarti gue kemarin ya oke okay. menurut gue itu tadi review beberapa produk ini gue udah beli ya unboxing di video sebelumnya Nantikan unboxing selanjutnya, gue akan review gue beli manekin impor ya, dari Cina, ya. manekin anatomi uh, tulang, uh, otot, dan juga ada uh, Israel. Oke, okay. tunggu video gue selanjutnya, ya. mudah-mudahan barang yang cepat sampai. Mohon doanya biar utuh, jadi gue reviewnya enak tuh ya lengkap kalau pada oke okay. saksikan seri-seri video gue selanjutnya jika mau belajar gratis silahkan ada di playlist anatomi atau basic medical science dan juga gimbal bukan gratis, di channel youtube gue. semoga bermanfaat ya share ilmu semoga makin berkah dan tetap bersemangat kuliah FK itu seru